oke okay guys kita lanjut untuk Kone Musa Warlord part keempat ya kita langsung aja di sini nggak usah lawan musuh kita kalau nggak saya gini kita langsung ke bawah aja oke okay, lawan ini, serangga raksasa Oh jajah Oke okay, mantap ada item kah hanya informasi terbang utara oke ke gudang amunisi oke jadi kita ke sana di sini ada lekungan mirip pedang ya teman-teman oke pasti di sini ada jalan untuk pedang kita udah punya itemnya itu kalau nggak salah namanya apa ya sword, sword apa ya ah ini nih. essential sword oke okay, kita basah oh ada gerbang tersembunyi kita langsung aja oh di sini apakah ada jalan? Oh enggak ada, kita us, ada ninja. Oh, us, cepet Sudah, hmm. oke. Okay. Eh belum mati ya? Oh, musuh. Gitu. Oke okay, di sini. Eh, eh, ada musuh? Eh benar ada musuh. Oh. Lihat langsung ditusuk, mantap mati, langsung meninggoy Di sini kunci lubangnya rusak. Oke, okay. nah ini ternyata, mungkin nanti yang tadi bisa sama KID. Ya? Eh salah, harusnya kan pakai, nah ya, pakai pedang arasi. Oke kita pakai yang api lagi Kayaknya sini gak bakal ada musuh deh ya Apa nih? Jurnal 5 Oke nanti kalian pause aja ya Kalau mau baca Kita sampai mana ini Kita langsung aja mungkin di sini ada Ada jembatan gantung Cari jalan dulu Oh musuhnya sekarang yang ini ya, yang pakai tameng. Ush, nahan. Ah pakai jurus banget. Tadi udah nggak deket, nah tinggal ditusuk. Tahan, Oh. Hampir. Oh mati Hapir langsung. langsung. Oke okay, bener jalannya. Jangan dulu ke situ, kita ke sini dulu ada apa item wallet oh, peluru, ada buku bu, ah nanti aja deh potong potong ya apa di sini ada item oh ini apa ini, oh ada map oke okay, kita kembali lagi Wish ada musuh ninja Hmm Elang-elang mm, mm, ya Kalau lawannya ninja Oh yang ini Yang gede Agak repot ya karena ditahan sama tameng Hmm Wish gila kuat banget Wish kuat banget oh, kalah dong Oke okay, sekarang kita masuk ke sini Uh di sini banyak musuh Eh selampir Ada oh, kena Hmm Oke okay, kita ke bawah lagi Oh musuhnya ada Hmm Ini repot nih Kalau misalnya musuhnya yang pakai tameng Hmm lebih repot bener kalau oh, nggak pakai jurus Oke okay, mati ini itemnya apa oh banyak peluru ya tuh di atas masih banyak musuh ini jalannya benar ga ya? Apa ke atas dulu apa tadi ke bawah dulu ya? ya udahlah kita ke atas aja. Aduh, musuhnya di sini opo mana? oke mantep. Hmm. ini lepas ya teman-teman uh, lawan musuhnya karena pakai tameng. Nah bagus lepas ancur hancur sedikit. Weesh. Kena dong. Uh. Oke, okay, ada apa ini? Magic Jewel. Oke, okay, langsung pakai aja. Aid Magic Jewel. Oke, okay, yang bawahnya ya. MP kita buat jurus naik. Wes. Eh, kod. Oh, enak. Biar lewat aja lah. Ini pada di luar ya. Eh, ada apa? Oh, fluoride. Hmm. Nah, kita di atas. Oke, ini rekamannya malam-malam ya teman-teman jadi maaf kalau misalkan ini ya masih kurang untuk cara ngomongnya ada apa ini item oke mantap Jewel ini kita kemana lagi duh, duh. ini motor-motor ya Oh, ada banyak ninja Eh mati ke bawah Weh Kena, kena surikin kena Oh bisa disedot Ternyata yang ke bawah bisa disedot Oke okay, matikan Eh gak... Gak ya. Oh Di bawah ada air Oh bisa ya Sedot ini, kemana lagi jalannya? Oke, tanya, kayaknya kita harus balik lagi deh. Udah, kita ke bawah. ini agak pusing juga ya teman-teman lalu kita ke atas tadi ngapain ya udah kita sekarang lanjut berarti masuk yang ke bawah ya yang ini oke okay. aduh lupa pedangnya belum diganti Oke okay, kita masuk Oh ini bagian bawah ya Berhadapan Kuncinya rusak Oke okay. wis ada musuh Ini banyaknya yang ninja ya Kalau oh, sekarang kita musuhnya banyak yang ninja Kalau nggak yang binatang Yang selangga Yang mirip ragensi Oh, okay. ini benar gak ya? Oh, benar benar benar bener ya. Jalannya benar Dari Sini kita lurus aja, Wis Ada musuh yang ke kulit adat. Oh. tahan oh, hmm. oh, tusuk. oh, eh, oh, lupa dia langsung masuk tanah hmm. Hmm, mati Oh akhirnya mati sebentar ya kalau sama-sama Ski sama... weh oh, masih ada sinya masih ada hmm. tahan Oh nggak bisa ditusuk Masuk tanah, terus banyak bertahan. Uh. Ini repot nih, repot nih musuh. Uh. Agak, agak repot nih musuhnya bikin lama juga. Oke, apakah di sini ada item? Oke, kita sedot aja. Oke, mati. Oke okay, kita ke mana nih? Oh di sini ada jembatan. Ini sudah ada musuh. Oh, dan sebelah sini ada jalan yang, yang lain ya alternatif yang lain. Oke okay, kita kalahin dulu ini. Tahan. Oke. Okay. Ah. Oh. Tahan. Oh bagus. Wih ini agak repot nih. Oke okay, mati kita ingin aja Wah kita bawa musuhnya ya nah, bisa ya Oke okay. nah kita bawa aja musuhnya hai oke si biar sip lah. ini tali bisa biasanya kalau nggak salah bisa Oh iya benar bisa ya lawan musuhnya soalnya repot teman-teman. Nah, sip bisa disedot jauh apapun kalau musuhnya mati bisa disedot ya oh ada box oke okay, ya kita skip seperti biasa uh great armor yang merah ya kita pakai kita lihat nah ini kita pakai uh, tapi kayak biasa biasa aja ya nggak nyala gitu atau apa ya udahlah kita lanjut, eh lumayan sini. ada apa ini? medicine oke, kita kemana? Oke kita langsung aja, di sini pintu, tidak bisa, kita ke bawah. Oh ada perahu ya di sini, fluoride, Pro oke, di sini ada perahu ya, kita naiki perahu berarti. Kita sampai di sini, kita mau kemana? Kayaknya di sini, kayak jalan buntu ya. Ini apa? Ini oh panah, bos! Panah yang bagus kali ini. Oh, dikunci. Wah, kayaknya kita bakal lawan musuh banyak Oh, serangganya ya yang serangga iblisnya. Kita ngelawan anjing banget lah ini. sama serangga Oh, ini kayak Chen kemarin nih. Kayaknya kayak dilihat deh. Oh, ada serangan. Bagaimana enggak saudara-saudara? Ah, oh, kita ke jalan langsung. Kita gabung langsung susup bagus mantap. Sabar ini jadi kalau di sini saudara-saudara. Oh, mantap. Ih banyak sekali. Nah, di sini nih ya kayaknya ya benar pakai shinobi Kid. Baru bisa ya. Jalannya ke mana? Lihat dulu di sini kita isi dulu darahnya. Bus langsung keluar. Oh oh oh oh. Bisa langsung di kill ya ini harus ditusuk pokoknya harus dijatuhin dulu langsung uh, aduh pernah. Nah, bisa ke belakang langsung. Nah bagus. Eh harus ditusuk ya biar mati. Oke di sini ada item Tuh ada kunai lumayan Ya apa nih Oh fluoride Oke di sini kan Oh ada herb Tanaman lumayan kemana lagi nih Di sini apakah ada item Sepertinya tidak Patung Timur apa maksudnya ada nah, di sini langsung Nih hmm. Bakal sini banyak item, ada hancur ini apa? Boku, Apokalips 2 dua. Oke, nanti kalian pause seperti biasa ya. Kalau pengen tahu isi ceritanya, kita waduh, ada lagi, ternyata binatangnya nggak habis-habis. Oh oke, mantap! Oh oh oh oh oh, waduh. makanya tetap mengisi penyelamatan sama Nusuke ya yang di sini Oh ternyata kita juga boleh lewat sini saudara-saudara oh, oh, lebih cepat ya kayak Dechan kalau oh, gerakannya lebih cepet berhasil beberapa kali oh, tahan dulu oke okay, para binatang Oh ini tuh harus didesek so harus ditusuk ya teman-teman. Wih -teman. masih ada, oh, udahlah lewat aja lah. males Oh sekarang ninja yang dia ini. Oh, Oke okay. sama ninja langsung okay. ditusuk aja. Oke okay, bertahan. Oh hampir. Tusuk langsung. mantap mati meninju langsung. dan ya, mereka memang udah meninju. Menjadi bangkit kembali, ya teman-teman. Oke, okay, ini yang tadi. Betul, uh. nah, dong. para ninja ini, ya. ninja lawan ninja, ya. Oke, okay. jadi saya menyerah. Oh, langsung nah, gitu, so. diposong. Gue di sini dingin banget, sini dingin banget guys. Oke, okay, baru di set Kita ke mana sekarang? Kita ke langsung uh, okay. yang tidak bisa. Oke, yang nggak bisa. Kalau tadi nggak bisa ya. Kalau pakai sama spear, kalau kita... petual, kayaknya bisa pakai saman spear. Oke. Kalau petual yang kembaran, agak apa? Oh, tuh mantap oh itu langsung di kill. Eh, nggak kena kill dong, nggak kena kill. Oke, okay, di sini ada pintu ya, ya yeah, oke. Okay. Di sini ada apa? Oh duh, oh langsung ini, ini momom, ini momom, ini momom, ini momom, ini momom, ini momom. tenang masih banyak? Oke okay, mati. Soalnya agak repot teman-teman kalau lawannya si yang pakai tamu lama-lama juga. Oh, oh, itemnya apa? Normal, oh, oke okay lah lumayan. Kalau oh, nggak itu nanti dikasihin ke Samonosuke untuk peluru panah. Oh, uh, mestinya banyak. Oh, oh, oh, mati Banyak sekali jatuh di sini. Banyak cuci juga. Oh, oh, oh, mantap. hadur semua kucingnya Ada item enggak? Oh ada. Nah lumayan pun ada. Lihat. Coba dulu. Itu apa? Oh ada musuh. Aduh. Oh main. Berapa? Ada item lagi. Oke, okay, kayaknya kita harus kesini. Iya, yeah. kemana ini? Ya? Ada ini? ke atas ya. ke atas. Ada apa? Kita ke atas. Kayaknya nggak ada apa-apa deh. Kalau ada peluru, peluru lumayan. Mainan, rainbow, ada buku. Rainbow, ah, udahlah. Langsung lewat aja lah, lama. Boy itu ini ya apa? kadang dipotong-potong ke mana lagi di disini oh musuhnya eh kenapa tempong ya tempot nih nah tahan bagus oke kita matikan saja eh satu lemah ya kalau yang ke mana memang lemah deketin masih masih ini di kesini dulu oke okay, lumayan ada item kuman ah, darah lumayan ini apa kelarai oke okay, di sini kita ke atas ini okay, di sini apakah ada item yang tersembunyi ini enggak ada ya Ya seperti biasa untuk puzzle box kita skip ya. Apa nih? Ya kelurupan. Tuh ini suara agak serat serak -seraknya. Mohon maaf ya teman-teman. Ah, tahu. Ayo kita cepat-cepat kita menyelamatkan summon skill Sepertinya summon sini terkurung. Oke okay, guys, eh apa? Dah? Aku. oh ada buku suzaku kalau misalkan kita pengen tahu eh, ah langsung aja lah kalau kita pengen tahu alur ceritanya ya teman-teman ya mau nggak mau kita baca bukunya ya dan nanti sebagian ditranslate juga dan untuk dipotong yang buku dipotong-potong mungkin nggak bakal ditranslate ya karena ya gitu atau misalkan ya udahlah nggak apa-apa kita lanjut dicerita oke get arrow oh kita jadi terkunci ya kalau nggak salah kita punya satu lagi deh yang kayak get arrow yang tadi yang dapat oh ini ya nah, oke okay. gitu oh ini kebuka ya kotaknya kebuka binti apa nih oke di sini ada pemanah ya tidak yang merepot nah oh, tahan dulu Oh ternyata masih kena temennya simpon ya. yang panah lemah tapi repot ya kalau misalkan dia nimbakin Oke, okay, tadi baru di Waduh, bos, dah pakai kunai aja yang ya. Karena ya. kalau pakai kunai, apa lagi kunai yang gak bakal dia tahan. Guys, kita mundur dulu. Oke, okay, kita uh, lanjut. Nah, Nigriti kita ke bawah ya betul oh di sini juga ada ini ya ada perahu berarti kita juga harus naik perahu ya kita langsung ke tempat Samuske Samuske aku datang iya betul oke kita ke main sekarang langsung masuk aja Samanoske! What? Samanoske, a monster's coming. Watch out. Wah, kita lawan monster. Wah, lawan bos nih. Oh, ini ada bubuk. musyu ya. kalau nggak salah nanti diancurin deh tempat ini Oke, semuanya mundur I come <laughs> But you are late. Our Dark Ceremony is starting. Yumumaru will be sacrificed in front of Princess Yuki. No! Princess Yuki cherishes Yumumaru. If he is sacrificed in front of her, her sorrow will peak, making her blood its most delicious and strongest. Granted, our Lord Nobunag have more power when he drinks it. That is why you took them? You will suffer for that! <laughs> hahahaha Oh, benar kita lawan, Boss harus siapnya di sini, ya, Nih, kalau kita langsung jurus aja nah, langsung. Oh, langsung tenang ya Kita langsung ganti dengan pedang listrik, pernah Nah, ini yang sudah Itu, dua Nah, langsung jurus Oke, lanjut. Mari lagi. oh repot-repot. Tahan, ah, aja. Hmm, Dia raksasa. di atas. harus sambil ngisi ini juga ya. Nah, anak -anak, kita Aduh, mati, uh, mantap. Aduh, repot Aduh, jela awas semuanya. Aduh. Uh, uh, eh, Arashi, oke, oke, si, langsung ganti pakai listrik sih Dean, petir-petir, eh, lama sih, aduh, aduh, gila, aduh, Lebih banyak banget sih ini terus-terusan. Hai, hai, hai, aduh benar, lumayan susah ya, tahan, oh, hai, nah, ya? Bentar bentar bentar bentar hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, aduh is aduh oh, sama aduh untung masih ada darah di sini oh, ngompa gak kena jelas api pun gak kena Pak. eh ini oh aduh ada senjata katanya tuh pakai senjata bisa oh mantap pakai satgan pakai nah, satgan ya utas Mantap Isi dulu Oh momom Oh Oh momom Oh, oh temen -temen. Mari ya teman-teman Ini baru tahunnya bisa pakai Ini ya kenapa eh hey. hey, eh Gak bisa nangang ya teman-teman Pake senakan bisa nangang Repot juga Uduh, kutek nganti dulu, ganti dulu sama so, pedang. harus jaga jarak. Ini harus jaga jarak. Kawannya <guluhnya> lumayan banyak. Semua jiri-jiri, staff. Oke. Okay. Tuh, ternyata bisa pakai senjata, ya. Sorry, ya baru tahu. Ah, udah banyak. Nah, kita pakai. Hai, hai, hai, ya hai, hai, hai, hai, hai, Hai, ah, udah menilai, udah menilai terbang. Aduh, dah, hai, banget. udah oh, jadi. Apakah kamu is dead Hasana? Apakah kamu isdet? dead? Uh. Kaede <laughs> Hang on Kaede Rest here for a while. <sighs> This nightmare must end. Oke, okay, jadi untuk Haiti Chan gak bisa dipakai ya. Kita langsung lanjut aja, kita sekalian cepet cepat ya. Oh, ini musiknya juga udah ganti ya. Nggak sebentar, di sini kita isi dulu om di Archan dulu ya. Kita cek dulu. Oh, udah max semua, ya. Yeah. Kita langsung aja ya. Kita lewatin dulu aja. Karena dari pedang juga ini udah maksimal. Iya. Yeah. Kalau nggak salah ini pintu gerbang terakhir deh. eh kebuka oh bisa <laughs> oh si jija ini you Impressive you've come this far that's ultimately futile since your journey ends here. Only demons, demons can enter. You. Why don't you go back to playing with your worthless little toys? I have no time for you. What did you say? How dare you, a mere human mock me? Fine then. It's time for you to fight my greatest creation. Come on, Sally! oh ini susah nih kalau nggak salah ini susah banget ada bos ya Tuh oh, aduh hmm. Hmm. ah bagus banget nggak susah nih kalau yang bos kalau nggak salah emang susah bisa nih. Yang pakai tameng ini memang bagusnya pakai petir, ya teman. teman hmm. uh, gak bisa ditahan dong. Uh, waduh, uh, kita langsung, -langsung. Okay. Kalau pakai api enggak, ini agak mau pan, tapi ini ah, gak bisa. Ini ada tamengnya, gak bisa. banyak nih dari ya. Coba pakai ini. Kok oh, sekarang sih bisa ya? Apanya udah hancur. Gila. Mundur dong, mundur terus. Jangan bisa nahan nih. ngeluarin dua gua pedang. Aduh gawat gawat gawat gawat gawat gawat gawat gawat gawat, pakai madisir, pakai madisir, tuh susah ya kalau udah kalau udah, udah, udah. aduh, lebih cepet, memang dia nggak bisa nahan, harus banyak nahan, aduh. aku hanya petir. Uh, uh. uh. Hmm, macam apa? mundur sampai sini. Uh, cepet. Benar kan? Ini bos memang agak susah ya, betul banget. kita jadi ngaruh pedang susah hmm. banyak nahan ya teman-teman kalau hmm. saking cepet nih hmm. aduh aduh aduh nggak kuat kuat kuat kuat kuat kuat kuat medisin lagi medisin lagi udah pakai dua pedang ya lebih susah dari pedang. Hmm. Aduh, waduh, waduh, waduh, tidak, tidak, ini parah banget. Pada udah di Erick, di sampai maksimal. Tapi tetap ya. Oh, akhirnya mati juga. Berapa kali pakai Serak Oke, okay, kita langsung lanjut ya. Eh, oh iya ma oh, matiin ya, dulu. Kita lanjut langsung ya. Di sini. Oh, lumayan nih. Mantap. Oke, okay, tadi baru beres di sep hmm ya kalau ini mah gampang nah, ya kalau di dekatin mati ya kita lewatin aja ya teman-teman. wih dijaya apa tuh? hmm eh, hmm hmm eh eh eh kok nggak bisa ditusuk sih? Ya, terus jalan aja ya temen-temen, karena ya pajak. Oh musuhnya ini yang lebih bisa, nggak ya, bahaya nih. Hmm. Ah, ah, ah. Ya. Hilang terus. Oke okay. ah, ah, ah. okay, mati. Oke okay, dapat medisir lagi. Oh, di sini ya. I'm gonna ya. ah! ah! <laughs> Even stop little bit I a little bit Oke lawan bos terakhir tuh, oh oh oh, wait, oh oh, jurus kantor. Kita harus mundur ya, kita bakal kena kalau serangan kita paling belakang. Oke kita serang lagi, oh oh oh, oh, naptop. oh, naptop. oh, naptop nih, oh, kita terus aja, seram, terus seram. Oh, kena waduh, ternyata dia pakai laser. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Oke, kalau bisa lampir petu gelapan oh pakai pedang uh. ya, ya, api, ya. Oke, oke, oke. api. Oh, lagi kita terus serang jadi dengan level ah uh. besarnya cepet ya temen-temen jurus mama. Juru semua sudah serang terus serang terus Wess biar dikenal, oke, tidak bisa, tidak susah ya kalau misalkan harus siaga kalau lawan laser hanya ditahan nggak bisa nih tuh, kalau lester gak bisa. Disahan. Oke, gas nice. bagus, terus terus ternyata kuat. bawa pakai pedang, pedang rasik, terus, oke okay. jurus langsung, terus, langsung. terus terang, luar sadar, kuat banget, tahan, okay. tahan, push, mundur, terus terang, uh. Dan Oke. Okay. Tahan uh, Uh, hmm. aku. Okay, saya... hmm. harus sambil bertahan ya, Kalau gitu, kita kena damage banget Aduh. Aduh, langsung medicine lagi Akumnya ini ya. Kamu udah Persiapan Okay. terserang lagi terus terusan. Oh tuh, oh, okay. nah, Jurus, langsung jurus. Oke, okay, listrik lagi. kebakaran. kebakar. Uh, kebakar, kebakar. kalau kita di belakang. Ini lebih panjang lagi. Apa sih lokal sana yang lokal sana? Oh, tahan. Oke, okay. tahan. Oke, akhirnya mati bos terakhir. terakhir. terakhir. terakhir. terakhir. Let's get out of here! scared. I'm fine. We cannot stay here any longer. Run! Lah, bangkit ya di smartphone, jadi upgrade. The demon's ambitions were shattered by the hand of Samanosuke and his friends. However, when Yoshitatsu Saito died the following year, his feeble-minded son Tatsuoki became the lord. At that time, Oda's army returned to Mino province and conquered the Inabayama castle, putting an end to the history of the Saito family. However, it is unknown as to whether demons were involved. After the downfall of the Saito family, Princess Yuki went to stay with a family friend, the baron in Sakai province. His name, Sokyu Imai. However, in less than a month, she would leave. With Sokyu's blessing, she left in a ship to see the world. On advice, Yumemaru accompanied her on this journey. On the other hand, Kaede desperately searched for the missing Samanosuke, but never found him. In the following year, Mitsuhide Akechi employed her as his agent. She continued her job until she died fourteen years later in a war at Yamazaki Province. As for Samanosuke, No Oke okay, guys ternyata sampai sampai situ ya jadi sama Gabarnya Kabarnya nggak ada ya teman-teman berarti kalau misalkan dilanjut ke animosa 2 nggak pakai sama ya teman-teman Kalau nggak salah nanti kita pakainya mulai was-mu- apa Animusia 3 tapi nanti kalau memang banyak yang berminat Mungkin kita lanjut ke Onimusa 2 ya teman-teman Biar ceritanya nyambung juga Oke makasih ya yang udah nonton sampai selesai Mohon maaf ya kalau misalkan dari pembawaan suara atau apa gitu ya Banyak kekurangannya ya teman-teman Karena memang ini rekamannya juga ini malam-malam Karena pulang kerja juga ya teman-teman Lumayan sibuk jadwalnya, jadi kadang kalau rekaman juga ini paling hari Minggu, kadang hari Sabtu tergantung ini ya, tergantung waktu luang ya. Jadi, kalau yang mendukung ya, mohon bantuannya untuk di-subscribe dan di-like ya. Jangan lupa terus terus dibantu, jadi mohon maaf juga banyak kekurangannya untuk channel ini karena ya di sini masih pemula juga di masing saya itu masih pemula juga nanti kita lanjut mungkin untuk ke ini ya ke Onimusha 2 selanjutnya nanti Onimusha 2 dan mungkin beda karakter lagi ya makasih yang udah nonton sampai selesai mohon maaf kalau misalkan dari subtitle kurang bagus atau apa? Mohon sarannya monggo komentar ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Thanks for watching.